ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik lantas yang legal OJK bagaimana ya untuk memberikan respon cepat kepada hey,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 Lebih serius dan memang dari kemarin-kemarin memang serius ya untuk menanggapi masalah aplikasi pinjol ini dan hari ini sepertinya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu masih tumbuh subur di Indonesia. Dan hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi kedengaran ya yang menjadi korban dari keganasan aplikasi pinjol ini. Kemarin-kemarin sempat banyak yang memilih jalan yang singkat hanya karena memang udah nggak tahan, karena memang udah merasa stres, karena memang mungkin sudah merasa dipermalukan oleh aplikasi pinjol dengan cara disebar data. Oke, okay, baik. Hari ini siapa yang mungkin sedang terlibat di lima? enam tujuh atau mungkin puluhan aplikasi pinjol coba kalian langsung cek saja apakah aplikasi yang kalian gunakan hari ini sudah legal OJK atau belum untuk kalian yang mau tahu aplikasi pinjol legal OJK apa saja sih hari ini yang masih memiliki legal standing hukum yang jelas kalian bisa langsung cek di bawah video-video yang sebelumnya ya. Hari ini masih ada tersisa 102 aplikasi pinjol yang berstatus legal OJK. Oke, baik. Hari ini terkait tentang aplikasi pinjol ilegal. Kemarin kita banyak mendapati pesan-pesan dari Snack Video ya, bahwasannya hari ini mengaku sudah disebar data, difitnah dan dipermalukan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Hari ini untuk yang sedang mengalami masalah seperti itu Tidak perlu panik dan jangan merasa malu Hal ini sudah berangsung lama Hari ini bukan hanya kalian saja Dan kalian bukanlah orang yang pertama Yang dipermalukan oleh aplikasi pinjol ilegal Lantas Bang bagaimana dengan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Banyak ya yang bertanya-tanya seperti itu Karena hari ini banyak juga laporan dan keluhan dari Masyarakat kita bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini pun penagihannya cukup luar biasa bang. Hari ini mereka mengancam ini itu segala macam. Nggak perlu panik lagi. Karena kita akan melihat cuplikan langsung dari kabar reskrim Polri. Pak Agus yang hari ini menerangkan bahwasannya atas perintah Kapolri. Telah mengirimkan telegram kepada seluruh Kapolda. Kepada seluruh Polda yang ada di Indonesia terkait tentang... Aplikasi pinjol ilegal Kalian bisa melihat di belakang layar Monitor berikut ini Baik terima kasih rekan-rekan media Sesuai dengan eh, kesempatan yang diberikan Kepada kami oleh Bapak Menko Polukam Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan Perkembangan penanganan eh, Kasus pinjaman Online ilegal Yang dilaksanakan oleh jajaran Polri Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Melalui Bapak Kapolri Kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama kita mengungkap dari baris Stim sendiri, kemudian dari Polda Metro, kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah. Sementara perkembangan daripada penanganan kasus tersebut, kita sedang analisis, kemudian hasil daripada analisis itu akan kita distribusikan kepada seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjaman online ilegal ini eh, bisa kita tindak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Bahwa memang eh, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polugam tadi, bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak, tidak memenuhi unsur keperdataan. Artinya eh, kepada mereka, tindakan tindakan mereka adalah tindakan-tindakan ilegal, sehingga ini perlu kita lakukan penindakan ekses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut. Kami, jajaran kepolisian, tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada Keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke okay guys ya jadi tadi kita udah sama-sama menyaksikan langsung konferensi pers dari Kabar Eskrim Polri ya. Yang hari ini menghimbau kepada masyarakat yang mendapatkan teror. Bahkan yang hari ini mendapatkan gangguan secara mental pun boleh langsung segera melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian jadi jangan takut dan ini harus kita selesaikan bersama kita juga harus bantu pihak OJK pihak kepolisian dan Kemkominfo dan serta pemerintah untuk bersama-sama membersihkan yang namanya aplikasi pinjol ilegal ini Bagaimana caranya kalian bisa memberikan laporan kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian Biar nanti banyak laporan yang masuk kepada pihak-pihak dan oknum-oknum yang mungkin menanggung jawab masalah ini. Jadi jangan takut dan jangan ada lagi pertanyaan tentang bang nanti kita susah bang kalau lapornya kepada pihak kepolisian nanti akan ini itu segala macam. Kabar es krim Polri melalui dari perintah Kapolri langsung ya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polda agar segera merespon cepat semua keluhan masyarakat terkait tentang aplikasi pinjol ya. Jadi langsung segera laporkan yang hari ini mungkin sudah disebar data atau mungkin ini segala macam segera laporkan. Jangan berpikiran nanti akan dimintai e, biaya akan dimintai ini itu segala macam tidak ya. Hari ini kabar es krim Polri sudah menerangkan melalui perintah Kapolri ya agar kepada seluruh jajaran Polda untuk merespon secepatnya. Dan yang pastinya tidak akan dipungut biaya ya jadi jangan khawatir ini itu segala macam. Jadi hari ini sudah terjawab ya bahwasannya yang punya hutang di aplikasi pinjol ilegal itu boleh untuk tidak dibayar apabila memang mereka. Tidak mau bernegoisasi dengan baik dan benar. Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data dan mereka masih memaksa kalian untuk membayarkan sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka. Jadi hari ini yang takut-takut jangan takut lagi. Yang hari ini sudah disebar data dan dipermalukan silahkan segera laporkan. Jadi harus bersama-sama bergerak untuk memberantas habis ya semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Lantas yang legal OJK bagaimana ya yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan hari ini ya Pak Kabar Eskrim Polri kepada pihak OJK Kemkominfo dan seluruh jajaran Hari ini banyak juga masyarakat kita ya yang uh, mengeluhkan tentang penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Yang mungkin sudah dianggap terlalu kasar ketika melakukan penagihan Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakak yang hari ini masih bekerja dengan aplikasi-aplikasi uh, pinjol ilegal, gua menyarankan agar untuk segera resign saja, keluar saja dan carilah pekerjaan yang memang tidak beresiko hukum, ya. Kabar es Polri tadi sudah Mengingatkan kepada seluruh oknum-oknum yang terlibat dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal Akan segera ditendak tegas dengan peraturan dan hukum yang berlaku Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh